Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers. Di lovers serta Leslar Lovers, dimanapun kalian berada, difatif kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru sekitar Lesti Kejurah dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya.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 mengunggah sebuah postingan video dari Kobas pasabat ya yang tentunya mendukung banget untuk fanbase dari Lesla lovers Jabodetabek nih wow dapat love dua nih dari Koko <laughs> luar biasa dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Assalamualaikum Leslar Lover semua, ada pesan nih dari Kobas. Semoga Leslar Lover selalu kompak dan solid dalam hal apapun untuk mensupport Kakak dan Dede. Thank you Kobas, Bakso Dirujojo untuk doanya. Salam sayang LLI Jabodetabek wow, Masya Allah bangga para sahabat ya, ada pesan nih langsung Dari Basuki Serojo Untuk fans dari Leslar Lovers Jabodetabek Bahwa kita semua sebagai fans Sejati Lesla harus tetap kompak. Harus tetap kompak dan solid untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif Dari para fans yakni dari akun Rodosita1743 mengatakan Saya mah dari tahun 2014 Dari punya HP jadul dulu sampai sekarang tetap suka Lesti Masya Allah banget ini baru fans sejati nih luar biasa dari tahun 2014 sampai sekarang tetap fans yang sangat luar biasa para sahabat, ya Dan kita lihat juga ke komentar lain Ada komentar dari akun Instagram Yana Laksana Indah Mengatakan ini mah emang buat kakak sama dedek Jadi lebih kayak saudara ya The best banget Masya Allah banget yang luar biasa Dan kobas Leslar memang the best Semangat mantap wow Luar biasa persahabat ya, dukungnya selalu banyak Dari orang-orang baik Mudah-mudahan tentunya rumah tangga Lesti Dan Rizky bila selalu diberikan kebahagiaan Dan ke kabar berikutnya Kita keunggahan Kak Nova nih persahabat ya pagi ini Masya Allah tentunya keluarga dari Kanova luar biasa bahagianya nih ada Kak Sela dan Kak Al ya lagi mandi pagi nih wah wow, masya Allah banget yang luar biasa dan tentunya <tuh -tuh> suami tercinta dari Kanova lagi tidur ya masih tentunya tidur nih di kasur masya Allah luar biasa melihat kebahagiaan dari keluarga Kanova juga kita merasa bahagia persahabat yang mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin dan berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan dari Om Kevin nih terbaru juga mengunggah sebuah postingan momen Tentunya foto bareng dedek dan ayah kejora Masya Allah terlihat sangat bahagia persahabatnya ya Senyumannya selalu membuat kita bangga Ada kalimat yang luar biasa juga nih, dituliskan oleh Om Kevin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Semuanya apa kabar? Kapan ya ke situ lagi? hehehe he. wow Masya Allah banget ya Alhamdulillah baik Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya Amin Dan kita lihat juga ada balasan komentar dari Ayah Kejarah, Waalaikumsalam Alhamdulillah baik om Katanya tuh Masya Allah banget ya Alhamdulillah keluarga besar dari Alasti Baik semuanya Dan tentunya ini berkat doa kita semua Masya Allah luar biasa semakin kompak Dan semakin solid Selanjutnya kita lihat juga ini mendadak banget persahabat ya, Kang Dedi Mulyadi ini mengunggah sebuah postingan kabar yang sangat tentunya viral di media sosial Kabar tentang dendek Lesti dan kakak Bilar ini dilaporkan ke polisi oleh netizen atau merekona yang tidak suka dengan hubungan Lesti dan Bilar Kang Dedi Mulyadi mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya persahabat ya kita lihat nih tentunya unggahan kabar Leslie Kejora dan Rizky Pilar diancam dilaporkan ke polisi. Tuh, ini kabar yang sedang heboh banget di jagat maya dan kita lihat ada kalimat yang tentunya membuat kita semakin bahagia juga dan bangga persahabat ya. Kang Dedi Mulyadi menuliskan daripada sibuk goreng kehamilan Leslie Kejora, mendingan goreng nasi pakai telur biar badan cukup kalori dan protein. Ini setuju bangga persahabat ya daripada tentunya goreng-goreng. Kehamilan dari alhasil hazi Kejora lebih baik netizen goreng nasi goreng aja nih Pak Ya setuju banget nih banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Rasa dua 24 ler leres pisan Bapak Allah pegawainya Duh, memang gak ada kerjaan banget ya netizen selalu aja mengusik dan selalu aja nyerah dan tentunya suka sama fitnah Lesti dan pilar. dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram setia istri Ege mengatakan Alhamdulillah akhirnya Pak Haji Dedi ikutan komen juga nuhun Pak Lesti dan Bilar orang-orang baik semuanya Masya Allah banget ya Alhamdulillah ini dukungan dari Kang Deddy Mulyadi nih untuk tidak lagi menghebohkan kabar soal Tentunya Dede Alasti dan kakak Bilar Dan mudah-mudahan Banyak orang yang mendoakan Untuk Dede dan kakak yang terbaik nih Dan berikutnya Ada juga ini unggahan dari uh, Akun lagi viral underscore indonesia Masya Allah banget ini juga Dukungan dari dokter Lita Gading psikolog Langsung dari dokter psikolog Ini persahabat ya Alhamdulillah terima kasih Bu dokter sudah membela Dede Alasti ke Jiora karena di sini menyampaikan persahabat ya bahwa ini membela banget ya, mendukung banget dedek alasi kecurahan Takutnya persahabat dedek sedang hamil kena mental persahabat ya itu yang disampaikan oleh dokter Lita Gading, psikolog persahabat ya ini benar banget Yuk kita doakan mudah-mudahan dedek selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Ini langsung pesan dari dokter kepada haters persahabat ya Mudah-mudahan banyak doa baik, banyak dukungan dari orang-orang baik juga untuk Lesti dan Bilat. Masih menunggu kejutan dan gambar baik selanjutnya? Tetap stay tune dong, pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.